Penghalang cahaya besar itu seperti mangkuk terbalik raksasa yang diletakkan dari langit. Setelah itu, seluruh pulau berkumpul marsial ditutupi olehnya. Penghalang cahaya berwarna kuning tua dan itu adalah warna tebal dan berat. Itu memberi sensasi yang tidak bisa dihancurkan. Saat ini, dengan hanya pandangan sepintas, itu mungkin untuk melihat bahwa setiap tempat di pulau berkumpul marsial penuh dengan orang. Terlepas dari apakah itu di dekat laut atau di pulau itu sendiri, setiap inci dipenuhi dengan orang-orang. Namun, wajah mereka semua dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Dengan ngeri di mata mereka, mereka melihat keluar penghalang cahaya. Di daerah itu, langit gelap dan ada banyak awan iblis melayang di langit. Sementara itu, adalah mungkin untuk melihat sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar melalui awan iblis. Sementara suara-suara tajam memekakkan telinga menyebar ke kejauhan, menggerakkan gelombang mengerikan di permukaan laut. Aura iblis terus menekan penghalang cahaya kuning tua, menyebabkan beberapa riak muncul. Ketika orang banyak melihat pemandangan ini, hati mereka mulai bergetar ketakutan. Ini karena mereka tahu bahwa penghalang cahaya ini adalah garis pertahanan terakhir mereka. Jika itu hancur, mereka akan sepenuhnya terkena taring Imo dan tidak akan memiliki harapan untuk selamat. Pada saat ini, di sebuah bangunan yang terletak di tengah pulau, suasananya sangat mencekik. Banyak orang duduk di dalam gedung itu, dan semuanya memiliki ekspresi gelap dan suram. Penghalang cahaya energi itu tampaknya melemah. Di tengah atmosfer yang menyesakkan itu, seseorang tiba-tiba berbicara dengan lembut. Namun... Kata-katanya menyebabkan kelopak mata semua orang berkedut tanpa sadar. Semua orang harus berusaha keras. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria tua berambut putih adalah orang yang berbicara. Saat ini, dia mengerutkan kening dengan erat. Sementara itu, dua wanita cantik dan tinggi berdiri di belakangnya. Mereka adalah Gu Mengqi dan Gu Yan. Apalagi yang bisa kita lakukan selain berkemah di Martial Gathering Island? Apalagi yang bisa kita lakukan? Duduk di hadapan mereka, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan dingin berkata. Sementara itu, seorang pria berdiri di belakang pria tua ini dan dia juga terlihat agak akrab. Itu adalah Wei Zhen dari klan Wei. Kalau begitu, kamu bisa menunggu di sini dan mati. Pria tua dari klan Gu meliriknya sebelum dia berkata dengan suara lemah. Gutong, jika klan Wei aku tidak dapat melarikan diri. Apakah kamu berpikir bahwa klan gu kamu dapat melakukannya? Pria tua berjubah abu-abu itu menjadi marah setelah mendengar kata-katanya saat ia berteriak. Semua orang di gedung itu menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah mereka melihat mereka berdua berdebat lagi. Bisakah kalian berdua turun? Apa gunanya berdebat sekarang? Petik dua. Di tempat paling menonjol di dalam gedung ini, duduk tiga sosok. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda tetapi mereka memiliki paling banyak mengatakan. Ini karena mereka adalah kepala gua dari tiga gua besar di wilayah Laut Angin Surga. Ada juga seorang pria yang tampak familiar di antara ketiga kepala gua besar ini. Itu Wu Suan, kepala gua Angin Iblis. Saat itu, dia punya dendam dengan Lindong. Namun, sampai sekarang, ekspresinya sangat suram karena kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Imo di luar, Martial Gathering Island sangat kuat, dan kita mungkin tidak cocok untuk mereka. Usuan melirik keluar gedung di kejauhan. Dia bisa melihat aura iblis mengerikan di luar penghalang cahaya. Jika kita ingin situasi berubah, aku khawatir kita hanya bisa bergantung pada sesepuh itu di dalam menara caotik. Kepala gua, angin surga menghela nafas dan berkata, "Semua orang di dalam gedung melihat ke arah lima klan besar setelah kata-katanya terdengar." Bagaimanapun, Menara Caotik dikelola oleh mereka selama ini dan tidak ada yang pernah menyadari bahwa sebenarnya ada keberadaan yang begitu menakutkan di dalam Menara Caotik. Ketika mereka melihat ini, para pemimpin klan dari lima klan besar menggelengkan kepala mereka dengan pahit. Pemimpin klan Gu, Gutong, tersenyum pahit dan berkata, Di masa lalu, meskipun kami bisa memasuki Menara Caotik, kami tidak bisa mencapai tingkat akhir. Namun, kami tidak dapat memasuki menara sejak penghalang cahaya kuning muncul Petik 2 Sepertinya tetua itu tidak ingin diganggu Pemimpin su mengangguk dan berkata Mengapa tidak, kalian semua mencoba lagi Usuan berpikir sejenak sebelum berkata Saat ini, mereka semua kehabisan pilihan Namun, dia tidak mau menyerah pada kesempatan terakhir ini Para pemimpin dari lima klan menghela nafas setelah mendengar ini Sebelum mereka mengangguk. Namun, mereka semua tahu bahwa ini mungkin langkah yang sia-sia. Ketika dia melihat atmosfer menyedihkan ini, Wu Xuan bertukar pandang dengan para kepala dua gua besar lainnya. Lalu, dia menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Apakah tidak mungkin kita bisa lolos dari musibah ini? Kabar buruk, sama seperti hati semua orang yang tenggelam dalam keputusasaan. Seorang pria tiba-tiba berlari dengan panik sebelum dia dengan cepat berteriak. Sepertinya seseorang sedang mencoba untuk menerobos ke Pulau Berkumpul Martial. Saat ini, mereka berusaha memasuki pulau. Petik 2. Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Sebenarnya ada seseorang yang berani datang ke Martial Gathering Island sekarang. Apakah dia mencari mati? Dengan kaget di hati mereka, kerumunan meninggalkan gedung dan melihat ke kejauhan. Di luar penghalang cahaya kuning tua, mereka semua bisa melihat beberapa sosok berdiri di langit. Sementara itu, aura iblis berputar di sekitar mereka ketika sejumlah besar Imo mulai mengelilingi mereka dari jauh. Apakah itu, ya kecil? Dan, Lindong, ketika Gu Gumengki dan Guyan melihat beberapa sosok di luar penghalang cahaya, mereka awalnya terkejut sebelum mereka dengan cepat berseru. Lindong. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar nama ini. Bahkan, ekspresi anggota klan Wei berubah jelek. Jelas, mereka ingat pemuda ini yang pernah menyebabkan klan Wei mereka menderita kerugian besar. Usuan juga sedikit mengernyit. Jelas, dia masih ingat nama ini, Kakek. Itu lindong, dia pernah membantu klan Gu. Kami cepat dan biarkan mereka masuk. Kalau tidak, akan merepotkan jika Yimo mengelilinginya. Gu Mengki berkata dengan cemas, pemimpin klan-klan Wei buru-buru berbicara setelah kata-katanya terdengar, tidak mungkin. Terlepas dari kenyataan bahwa penghalang cahaya energi ini hanya memungkinkan orang untuk pergi dan tidak masuk, kita tidak tahu apa yang mereka coba lakukan. Selain itu, kamu juga harus tahu betapa liciknya Yimo. Jika mereka hanyalah Yimo yang menyamar, bisakah kamu memikul tanggung jawab jika kita membiarkan mereka di pulau? Petik 2. Banyak ahli di sekitarnya mengangguk setelah mendengar ini. Bagaimanapun, yang terbaik adalah tidak mengambil risiko apapun pada saat ini. Ekspresi wajah cantik Gumengki berubah. Kemudian, dia menatap marah pada pemimpin klan Wei Clan. Ini karena dia secara alami tahu bahwa orang ini hanya mencari kesempatan untuk menciptakan masalah. Pada saat ini, Gutong hanya bisa menghela nafas. Bagaimanapun. Klan Gu mereka tidak berani melakukan sesuatu seperti ini, yang akan membuat mereka musuh bersama semua orang di sini. Klan Wei ini benar-benar tercela. Gu Mengqi hanya bisa menginjak kakinya setelah melihat ini. Kemudian, dia berteriak keras. Menggunakan Yuan Power untuk membungkus suaranya yang jernih sebelum dia mengirimkannya ke pinggiran pulau. Lindong, kalian semua harus bergegas dan pergi. Hati-hati dengan Yimo. Petik 2. Lindong. Yang berdiri di luar pulau Mengamati sekelilingnya setelah dia mendengar suara gumengki Segera Dia mengerti apa yang sedang terjadi Setelah itu Dia tersenyum tipis Sepertinya orang-orang itu sama menjengkelkannya seperti sebelumnya Tidak perlu Aku akan datang sendiri Lindong tersenyum pada pulau itu sebelum dia berkata Cik Ketika mereka mendengar kata-katanya Setiap anggota klan Wei tertawa tanpa sadar Bagaimanapun, bahkan Yimo tidak dapat menembus penghalang cahaya ini Namun, Lindong mengklaim bahwa dia bisa masuk Dia pasti sedang bermimpi Lindong, kamu harus bergegas dan tersesat Wei Zhen berteriak keras Namun, wajahnya dipenuhi ejekan Dia bisa melihat bahwa Yimo dengan cepat mengelilingi Lindong Pada saat ini, kemungkinan yang terakhir tidak bisa melarikan diri Bahkan jika dia mau berdiri di sampingnya Wusuan mengerutkan kening. Ini karena dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, agar berada di sisi yang aman, dia tidak mengejek Lindong. Hah, sementara Wusuan mengerutkan kening, cahaya perak terang tiba-tiba muncul di luar penghalang cahaya. Kemudian, ekspresi Wusuan berubah secara drastis ketika dia merasa bahwa ruang menjadi terdistorsi, sebelum kejutan memancar ke matanya. Dalam mata kaget Usuan, dia melihat bahwa ruang di depannya telah berubah. Pada saat berikutnya, lampu perak menyala sebelum empat sosok muncul entah dari mana. Ini, kerumunan di sekitar mereka menatap empat individu, yang tiba-tiba muncul, sebelum murid mereka menyusut. Sementara itu, mata mereka semua terguncang. Lindong sebenarnya berhasil masuk. Apakah kamu yang meminta aku untuk tersesat? Setelah dia muncul, Mata hitam gelap Lindong menatap kaku Wei Wei yang tampak sebelum dia tertawa lemah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wei Zhen merasa ngeri melonjak dari dalam hatinya setelah dia ditatap oleh Lindong. Segera, dia bersembunyi di belakang pemimpin klan Wei. Lindong, apa yang kamu coba lakukan? Meskipun pemimpin klan Wei klan merasa ada sesuatu yang salah, dia masih berteriak dengan suara keras. Berisik, mata lindung berubah dingin. Dia menjentikkan jarinya sebelum penembak menembak maju. Detik berikutnya, pemimpin klan Wei bergetar. Segera, dia meludahkan seteguk darah sementara tubuhnya terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Kerumunan menghirup udara dingin setelah melihat ini. Sementara itu, kelopak mata Xuan mulai bergerak dengan cepat. Ini karena pemimpin klan-klan Wei telah maju ke tahap samsara tahun lalu. Kamu. Para ahli dari klan Wei semua marah ketika mereka melihat bahwa pemimpin klan mereka diserang. Namun, bahkan sebelum mereka bisa melecehkannya secara lisan, Lindong sudah mengambil langkah maju. Segera, auranya yang menakutkan menyapu ke depan dan menyelimuti seluruh pulau. Tekanan mengerikan yang diciptakan oleh auranya menyebabkan pulau yang semula berisik itu segera menjadi sunyi. K. Re, reinkarnasi Panggung Kali Ini Bahkan Wulsuan tidak bisa lagi menahan guncangan di hatinya. Saat dia berteriak tanpa sadar. Tahap reinkarnasi berdiri di atas gedung. Para pemimpin berbagai faksi dari wilayah angin laut surga semuanya terkejut. Dengan kaget di mata mereka, mereka menatap pemuda itu. "Hei, dia sebenarnya ahli puncak reinkarnasi puncak." Gutong tertegun. Dia telah mendengar Gu Mengki dan yang lainnya berbicara tentang Lindung sebelumnya. Namun, dia hanya berpikir bahwa dia adalah junior dari generasi muda. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa pria ini, yang ia anggap sebagai anggota generasi muda junior, sebenarnya adalah pakar tahap reinkarnasi puncak. Di sampingnya, Gu dan Gu menutupi bibir mereka karena terkejut. Sementara itu, mata mereka yang cantik dipenuhi syok. Haha, itu sebenarnya kepala gua wusuan. Mata lindung bergerak. Sebelum dia berbalik untuk melihat Usuan dan tertawa pelan. Sementara itu, ada nada main-main dalam tawa lembutnya. Ketika dia menyadari bahwa Lindong sedang menatapnya, tubuh Usuan menegang sementara keringat dingin muncul di dahinya. Kemudian, dia tertawa datar. Sebenarnya itu adalah adik laki-laki Lindong. Dia bukan orang bodoh, meskipun dia telah menyentuh reinkarnasi saat ini. Dia tahu bahwa masih ada kesenjangan besar antara dia dan ahli tahap reinkarnasi yang asli. Bahkan, jika Lindong ingin mengambil tindakan terhadapnya, kemungkinan tidak ada yang bisa dia lakukan. Lindong tersenyum tipis dan dia hampir tidak memperhatikan Wu Xuan. Yang dia lakukan adalah memusatkan perhatiannya pada Gu Mengki dan Gu Yan. Kemudian, dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Nona Mengki, Nona Gu Yan. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Petik 2, Lindong mengabaikan semua pemimpin yang hadir dan hanya menyapa Gumengki dan Gu Yan. Tindakannya jelas agak tidak pantas. Namun, karena kekuatannya yang menakutkan, tidak ada yang berani keberatan. Sebaliknya, mereka semua menundukkan kepala, sementara wajah mereka semua dipenuhi rasa takut dan hormat. Duo Gumengki saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka memberi Lindung senyum manis dan indah. Sementara itu, mata mereka yang cantik dipenuhi kegembiraan. Lindung menoleh setelah menyapa kedua wanita itu. Kemudian, dia melihat ke arah menara batu di tengah pulau. Namun, kali ini, dia mendeteksi aura yang sangat kuno dan kuat yang terpancar darinya. The Chaos Master ya, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1264 Chaos Master. Suasana di depan gedung itu aneh. Saat ini, para pemimpin dari berbagai faksi di Heaven Wind Sea Region semua merasa merinding. Faktanya, para ahli dari klan Wei semuanya memiliki wajah pucat, dan tubuh Wei Zhen bahkan bergetar. Dengan ketakutan di matanya, dia menatap Lindong. Lagi pula, dia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki kecil yang terkenal ini sebelumnya, sebenarnya sangat menakutkan sekarang. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan dia bisa memusnahkan seluruh klan Wei dengan membalik telapak tangannya. Namun, Lindong hanya meliriknya, dan sepertinya dia tidak punya rencana untuk membuat hidup mereka sulit lagi. Pula, begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, semut seperti mereka sulit memprovokasi dia. "Haha, adik laki-laki Lindong, aku sudah lama mendengar tentang nama besar kamu pada saat ini." Pemimpin klan Gu, Gutong, juga pulih akal sehatnya. Menekan ombak di hatinya, dia tersenyum ke arah Lindong. Bahkan, ketika dia melihat bahwa Lindong telah menyapa Mengqi dan Gu alih-alih merasa tidak senang di hatinya. Dia merasakan kegembiraan yang besar. Bagaimanapun, itu yang terbaik selama klan Gu tetap berada di sisi baiknya. Sebagai pemimpin klan Gu, dia jelas tahu apa yang diwakili oleh ahli tahap reinkarnasi puncak. Faktanya, meskipun hampir setiap pakar dari Heaven Wind Sea Region berkumpul di Martial Gathering Island, mereka bukan apa-apa di mata ahli tahap reinkarnasi puncak. Ini kakek aku, pemimpin klan-klan Gu, -klan Bu, Gutong. Gu mengki dengan lembut memperkenalkan salam kepada pemimpin klan-klan Gu. -klan Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Gutong. Bagaimanapun. Dia memiliki kesan yang baik tentang klan Gu. Selain itu, Gutong secara tidak langsung telah membantunya di masa lalu, meskipun ia tidak mengenal yang sebelumnya. Gutong buru-buru membalas salam ketika dia mendengar ini. Ketika dia mendeteksi mata iri dari sekelilingnya, punggungnya sedikit tegak, mampu berteman dengan seorang ahli top seperti Lindong benar-benar peristiwa yang luar biasa bagi klan Gu mereka. Lindong, mengapa kamu datang ke sini? The Martial Gathering Island sedang dalam masalah besar sekarang. Gu Yan tanpa sadar bertanya. Lagi pula, mengingat apa yang terjadi di Martial Gathering Island, yang sebenarnya berani datang ke sini sekarang. Aku telah ditugaskan oleh seseorang untuk melindungi seseorang di menara itu. Lin Dong tersenyum, sebelum dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah menara Chaotic yang jauh. Semua orang tercengang, orang itu di menara Chaotic. Mungkinkah sesepuh itu yang menciptakan penghalang energi? Gu Mengqi dan Buyan tertegun. Namun, mereka memilih untuk tidak menanyakannya lebih jauh karena mereka hanya menganggukkan kepala dengan lembut. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat King Huan, Huan dan King Tan, yang berdiri di belakang Lindong. Keduanya adalah wanita cantik, yang satu sedingin es dan sempurna, sedangkan yang lainnya cantik dan imut. Apalagi sikap mereka luar biasa. Ini adalah Ying Huan Huan, junior bela diri aku dari Daosek. Ini adalah adik perempuan aku, Kintan. Ketika dia melihat ini, Lindong tersenyum memperkenalkan keduanya. Ying Huan Huan dan Kintan tersenyum ke arah dua gadis itu. Setelah itu, Ying Huan Huan menggunakan mata biru cantiknya yang dingin untuk menyapu tubuh Lindong. Namun, ada emosi aneh di matanya. Seolah-olah dia mengisyaratkan bahwa Lindong telah menemukan cukup banyak keindahan selama perjalanan kultivasinya. Lindong tertawa lembut setelah dia mendeteksi tindakannya. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke para pemimpin dari berbagai faksi di wilayah angin laut surga. Sebelum dia berkata, Kalian semua harus waspada dengan situasi saat ini di Martial Gathering Island. Kamu semua harus mendengarkan aku jika kamu ingin mempertahankan hidup kamu. Apakah ada keberatan? Petik 2. Ada sejumlah besar imo di luar pulau pengumpulan bela diri. Jika Lindong ingin melindungi tempat ini, dia harus memanfaatkan orang-orang di sini. Lagi pula, dengan menggunakannya untuk berurusan dengan imo biasa, itu bisa menghemat waktu dan usahanya. Sementara matanya menyapu tempat ini, aura yang kuat dan menekan menyebar dan menutupi seluruh tempat. Segera. Ini menyebabkan hati orang banyak bergetar. Bahkan, bahkan tiga kepala gua besar tidak berani keberatan. Pemimpin kelanggu, tolong hitung jumlah orang di pulau ini. Setelah itu, berbagai faksi akan memimpin kelompok mereka sendiri dan membentuk formasi. Kalian semua harus bertarung dengan kekuatan penuh setelah penghalang cahaya rusak. Lindong menggunakan matanya yang tajam untuk melihat kerumunan. Sebelum dia berkata dengan suara lemah, Aku akan membantu kalian semua untuk berurusan dengan Yimou yang kalian tidak bisa berurusan dengan. Namun, pelayan biasa itu akan diserahkan kepada kalian semua. Petik 2 Sekarang, kita semua berada di kapal yang sama. Semoga kita akan bertindak sebagai satu kesatuan. Jika ada yang berani memainkan trik secara diam-diam, aku tidak punya pilihan selain menghilangkannya. Petik 2 semua orang gemetar setelah mereka mendengar kalimat terakhirnya. Hanya kemudian, apakah mereka mengerti bahwa orang yang berdiri di depan mereka bukanlah jiwa yang baik hati? Apa yang dikatakan saudara muda Lindong benar? Hal ini menyangkut semua kehidupan kita. Secara alami, kami akan melakukan yang terbaik. Kepala gua angin langit buru-buru berkata, Kuan Huan, King Tan, kalian berdua harus tetap di belakang dan membantuku untuk menjaga tempat ini. Lindong mengangguk setelah melihat ini. Akhirnya, dia menoleh dan mengucapkan kata-kata itu kepada Ying Huan Huan dan King Tan. Meskipun Klan Gu adalah salah satu dari lima Klan besar, mereka bukan faksi terkuat di Heaven Wind Sea Regent. Oleh karena itu, tanpa bantuan eksternal, kemungkinan akan menjadi tugas yang sulit untuk membuat orang banyak tunduk kepada mereka. Ying Huan Huan dan King Tan mengangguk. Kemudian. Yang terakhir menggunakan matanya yang cantik sebelum dia mengamati tempat ini. Bagaimanapun, dia adalah penguasa istana dari istana kegelapan dan dia fasih dengan hal-hal seperti itu. Setelah dia selesai berbicara, Lindung tidak berlama-lama. Sebaliknya, cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya sebelum dia muncul di depan menara Chaotic segera. Selanjutnya, dia langsung dibebankan ke tingkat tertinggi menara Chaotic. Semua orang terkejut ketika mereka melihat bahwa dia bisa berhasil memasuki level tertinggi menara Chaotic. Namun, meskipun mereka secara diam-diam terkejut, mereka tidak berani berbicara. Semuanya, tolong atur bawahanmu. Ini benar-benar berantakan sekarang dan ini merupakan tekanan di mataku. Petik dua. Ekspresi imut dan semarak di wajah cantik kintan perlahan menghilang setelah dia melihat lindung memasuki menara Cautik. Kemudian. Dia mengepalkan tangan kecilnya sebelum darkness saint yang besar muncul. Setelah itu, dia mengayunkan sabitnya sebelum semua orang melihat celah spasial muncul di langit. Segera, mereka menghirup udara dingin. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa gadis cantik dan imut ini benar-benar menakutkan juga. Semua orang harus bergegas. Aku orang yang tidak sabar. Haruskah aku secara tidak sengaja menyapu kalian semua dari pulau itu? Kakak Lindong pasti akan menegurku. Kingtan memeluk kegelapan sains," kitanya saat dia berkata dengan malas, dimengerti, dipahami, petik dua ketika mereka mendengar ancaman tenang dan tersirat Kintan. Keringat dingin mulai menggulung dahi para pemimpin berbagai faksi di Heaven Wind Sea Region. Kemudian mereka buru-buru mundur dan mulai mengatur bawahan mereka sendiri. Setelah semua. Mereka semua takut bahwa mereka mungkin secara tidak sengaja menyinggung perasaan kecil ini, yang perilakunya telah mengubah instan Lindong pergi. Ying Huan-Huan melihat pemandangan yang meriah di pulau ini, namun, hampir tidak ada emosi di mata birunya yang dingin. Sebaliknya, dia hanya melihat menara caotik sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekacauan guru ya. Lautan ungu emas muncul di depan mata Lindong ketika ia pertama kali memasuki tingkat tertinggi Menara chaotic Energi ungu emas di sini sangat kuat dan keras, dan mereka memenuhi setiap sudut tempat ini. Lindong memandang lautan ini seperti energi ungu emas sebelum dia tersenyum lembut. Di masa lalu, ketika dia pertama kali datang ke Menara chaotic hanya mendapatkan beberapa energi ungu emas yang telah merembes keluar dari tempat ini, sudah sangat menguntungkannya. Namun, sampai sekarang, energi ini tidak lagi menarik baginya Mata Lindung menyapu tempat ungu emas ini Setelah itu, tubuhnya melintas sebelum dia dengan cepat menuju ke tengah Ini karena dia bisa merasakan aura kuno dan kuat berkumpul di tempat itu Tubuh Lindung melintas Beberapa menit kemudian, dia akhirnya berhenti Setelah itu, dengan kaget di matanya, dia menatap bagian depannya di tempat itu, cahaya ungu emas gemerlapan berserakan. Sementara itu, ada raksasa sepuluh ribu kaki duduk di tengah cahaya ungu emas. Selain itu, lautan seperti energi ungu emas terus memasuki tubuhnya melalui napasnya. Tubuh raksasa itu berwarna ungu emas dan kulitnya kasar. Namun, di bawah kekasaran ini adalah kekuatan dan kekuatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jelas. Raksasa Ungu Emas ini adalah Chaos Master, salah satu dari delapan Master kuno. Bahkan, dia juga pria dengan tubuh fisik terkuat di dunia. Master Kekacauan, tubuh Lindung melayang-layang di depan Raksasa Ungu Emas itu, dibandingkan dengan yang terakhir. Dia sekecil semut. Sementara itu, ketika dia mendeteksi seberapa kuat tubuh fisik yang terakhir, ini menyebabkan Primal Dragon Bone di dalam tubuhnya tanpa sadar mengeluarkan suara berdengung. Bahkan, rasanya seolah-olah mereka ingin menantang raksasa ini. Berdengung, cahaya ungu emas besar dan besar tiba-tiba menyapu dari dalam tubuh raksasa ungu emas itu. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Segera, dua sinar ungu emas menyapu Lindong Tekanan kuat menyelimuti lindung setelah raksasa itu mengunci matanya padanya. Mengaung, raungan naga yang mengguncang bumi tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Lindong Terhadap tekanan seperti itu, cahaya ungu emas yang gemilang juga menyapu dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu, mereka berubah menjadi naga ungu emas sepuluh kaki besar di belakangnya. Primal Dragonborn, raksasa itu akhirnya berbicara setelah dia melihat naga ungu emas besar itu. Sementara itu, suaranya yang terkejut seperti guntur, karena mengguncang seluruh tempat. Aku Lindong, senang bertemu denganmu, Chaos Master. Lindong menangkupkan tangannya ke arah Chaos Master sebelum dia berkata dengan suara yang jelas dan keras. Apakah kamu Lindong? Tuan Api telah memberitahu aku tentang kamu. Kamu memang sesuatu yang istimewa. Master Chaos tertawa, meskipun ia memiliki penampilan yang sederhana dan jujur. Mata ungu emasnya yang besar terkadang mengungkapkan kilatan tajam, yang benar-benar menghancurkan citra sederhana dan jujurnya. Lindong mengangguk dengan lembut. Dia bisa mendeteksi seberapa kuat master kekacauan itu. Namun, sampai sekarang, aura yang terakhir masih agak lamban. Jelas, itu karena yang terakhir belum membuat pemulihan lengkap. Aku khawatir aku akan merepotkanmu kali ini. Aku berada di titik kritis dalam pemulihan aku dan yang aku butuhkan adalah lima hari lagi sebelum aku benar-benar pulih. Namun, aku percaya bahwa makhluk-makhluk dari penjara iblis tidak akan membiarkan aku melakukannya. Oleh karena itu, aku harap kamu dapat menjaga pulau ini selama lima hari ke depan. Master Chaos menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Karena aku ditugaskan oleh Flame Master, aku secara alami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi pulau ini. Lindong mengangguk dan berkata, Awalnya, makhluk-makhluk dari penjara iblis tidak bisa mendeteksi kehadiranku. Namun, ketika aku perlahan pulih, Aura aku menjadi semakin kuat dan ini akhirnya memungkinkan mereka untuk mendeteksi lokasi aku. Petik 2, Sang Chaos Master berhenti. Tiba-tiba dia bertanya, adik junior juga ada di sini. Apakah aku benar? Aku bisa merasakan auranya. Petik 2, Lindong ragu sejenak sebelum mengangguk. Sang Chaos Master tersenyum, dengan ekspresi aneh di matanya. Dia melirik Lindong, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia juga tahu tentang hubungan antara Lindong dan Ying Huan-Huan. Kali ini, seorang Raja Kursi pasti akan muncul. Bisakah kamu menanganinya? Petik 2. Lindong tersenyum lembut sebelum dia mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, selama itu bukan Raja Kursi yang telah melewati tiga kesengsaraan reinkarnasi. Tidak perlu baginya untuk takut. Kalau begitu, aku harus berterima kasih karena melindungiku. The Chaos Master menatap Lindong. Setelah itu, dia berbicara dengan heran. Aku juga ingin mengetahui seberapa mampu pria itu, yang sangat dihargai saudari junior itu, adalah. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.